Ada yang tak sempat tergambarkan Oleh kata ketika kita berdua Hanya aku yang bisa bertanya Mungkinkah kau tahu jawabnya Malam jadi saksinya Kita berdua di antara kata yang tak terucap berharap waktu membawa keberanian untuk tata membawa jawaban, mungkinkah? Kita. Ada kesempatan Ucapkan janji takkan berpisah Selamanya malam jadi saksinya kita berdua di antara kata yang tak terucap berharap waktu membawa kebe Datang membawa jawaban Mungkinkah kita Ada kesempatan Ucapkan janji takkan berpisah selanjutnya